Iya, aku juga kangen sama kamu. Iya, udah ada waktu kata aku. Ada kok. Kamu ya? Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, jadi hari ini saya bakal ngemem-ngemem. <laughs> betul juga saya lagi nyet di hotel ya. Jadi saya satu harian sama emem. Pas malam Jumat, malam terakhir saya untuk ada di Pontianak. Mungkin ntar beberapa minggu saya bakal pulang kampung, kampung nyambem, bakal melahirkan di sana. Jadi sebelum kita pulang, kita pengen habisin waktu berduaan, makanya kita buka hotel di sini, dan acaranya privat banget. Dan kebetulan juga nih hari satu tahunnya pernikahan kita anniversary ya. Jadi saya pingin banget satu harian sama Mbem Jadi hari ini saya bakal prank Mbem guys, ngeprank Mbem kebetulan Mbem sekarang lagi di kamar mandi nimbon saya lagi kamar mandi guys. Eh terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan ide-ide prank kalian-kalian luar biasa. Salam sukses buat kita semua. Wah, pokoknya senang banget deh hari hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah doain saya sama Mbak. Kak, semoga bayinya lahir sehat ya, Kak. Semoga Kasinta enggak kenapa-napa ya. Semua berjalan lancar ya, Kak. Wow, kalian sangat luar biasa menurut saya. Doa-doa kalian itu ya Nggak bisa dibahas dengan kata-kata Atau dengan apa ya Dan kita saling doain aja Yang terbaik buat kalian juga saya doain Dan kalian doain juga saya yang terbaik wow Jadi hari ini kita akan ngepeng guys ya Terima kasih buat teman-teman <tuh> Senang banget rasanya Bisa punya sahabat, punya teman-teman yang rame banget Yang selalu support saya, selalu dukung saya Ya, yeah, saya senang banget Dan doain saya ya, semoga satu juta subscriber ya Di tahun, eh di tahun nggak kok Kalau bisa di bulan depan Kalau bisa di bulan depan deh eh, oke okay. Jadi, kita sebelum melanjutin prang kita tunggu bum keluar dari WC ya. Oh dari WC baru kita ngeprank dia. Tapi apa ya kira-kira ya? Kira-kira ah. kita ngeprang apa ya? Bomb ya. Bingung apa udah banyak banget ngepranknya Ya udah deh, coba aja deh. Semoga berhasil aja deh. Jadi teman-teman nonton sampai habis biar enggak salah paham, enggak jalan ceritanya. Oke, okay? kita tunggu mem keluar. Yang? yang, ya, ya, apa bah, ah, ayang nih. kita mau turun ke bawah loh, iya mau beli jarum pentul lupa bawa tuh. iya, Mau oh, bisa lupa bawa? lupa, kemarin... hah? lupa kemarin yang suruh buru-buru. Hmm. ada ndak ya jualan Alfamart sebelah ya? Oh, ada dah lali, cobalah lah. mandi lalat, Iya iya Kan. Anak yang mau beli di kamar lo mandi. Pak. Ya nanti yang perginya Nanti pintu tak kunci ya ke mandi lo. Hmm. Ya. Oke, okay, kita persiapkan kamera dulu. Tunggu, mau pulang ya, guys? Kamera tadi kan posisi tadi sini kan hmm. jadi jadi saya pingin kayak di WC pura-pura nelfon mantan pura-pura nelfon sama cewek dan kita bakal lihat simbom seperti apa ya apakah dia marah, atau dia biasa-biasa saja atau gimana kita kurang tahu coba lihat makanya teman-teman nonton -teman, tapi habis biar gak salah paham dengar dak dengar dak dengar dak tengah kombo wow. dengar dak dengar kan? Ah udah jangan tambang subscribe dulu subscribe dulu teman-teman oke sebelum dimulai kita ngapain ya subscribe dulu terima kasih buat teman-teman Tahu guys, Kita kunci guys. A few moments later. Halo sayang Iya Sayang Apa? Sayang telepon siapa? Hah? Sayang ngapain di dalam? Enggak, B.O. Enggak, M.D. Halo sayang Halo? Sayang. Iya, sayang. Ya, kamu di mana? Di luar. Hah? Di luar. Udah makan belum? Kalau udah dari pagi sama Ayang. Apa? Udah dari pagi sama Ayang. Oh, enggak kerja hari ini. Kerja. Kenapa enggak kerja? Sayang. Iya, iya sayang. Sabar dah. Sayang, igau gua. uangnya kan udah, udah di stasiun ini loh ya buat kamu jajan lah gak ada yang bilang mau kasih uang iya yeah. apa yang iya? kamu jangan makan siang ya ayo ayo teleponan kok. <tuk> oh ya. <tuk> <tuk> aliyang ah. oke kita nempel dekat ini ya guys biar ah, dengeran Mana ada aku kecil? Hari-hari dengan dia ya pun? KAYANG! <tik> aku mau cewek ya? Enggak! Terus kok gak aku sih? Aku lupa! Ayah terpengar sama siapa? <tik> aku bosan kok aku jadi dong ketemuannya kita kok adi-adi sih? jadi aku ya, kangen sama kamu iya aku juga kangen sama kamu kok oh, gitu udah ga ada waktu sama aku? ada kok Kamu yang ada waktu ya udah lah kita juga aja iya ya. di rumah. kita temuan di mana maunya? iya aku juga pengen ngomong sama kamu. aku kamu hah? kamu ambil? bagaimana dong? iya aku nggak tahu. aku harus jawab sih bukan anak aku Ia, iya ke rumah kamu, iya ke rumah kamu, iya ke rumah kamu sekarang, iya, iya. Iya sayang, mau angkat telepon kamu. Ya, iya, bukan ngabisin loh. Iya. Kau lagi bareng bareng ini? Istri aku nggak ada loh. Pak. Istri aku lagi pergi. Udah makan. Saya melanggeng sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Iya dong aku juga kangen sama kamu. Kapan kita ketemuan ya? Iya sayang kamu jangkan, <mukle> boleh sekarang, boleh, boleh boleh boleh sekarang iya, iya ya, iya Ui, ya. Ya, iya iya dong Bagaimana? hotel iya aku udah tahu iya iya apa hmm, kan? yang? Ya, ya? orang lagi acting? Yang kata, iya <mukle> <tik> <tik> main lo keren dong. Ganda mau kita ceri, guys. Ayo nah, buhong. ini. Nih. Itu kamera ini dong. Dua kali juk baju-baju Oke, guys, kita berhasil, guys. <tie -thu> Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalian luar biasa. Salam sukses buat kita semua. Komen di bawah, prank apa lagi yang harus kita lakuin bareng-bareng? Dadah